kawan. Nah itu tadi ya John LBF ini saya kenal John LBF ya saya pernah ketemu dan saya ikuti terus tiktoknya dan disitu Pak John LBF ini kalau saya melihatnya memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi ya dengan mudah memperkerjakan orang dan memberikan gaji layak dan tidak sedikit John LBF ini membantu orang-orang yang uh, butuh ya, yang butuh bantuan secara ekonomi dan kemudian beberapa waktu lalu juga pernah ya kena isu terkait mantan karyawannya itu. Nah sekarang muncul lagi nih ya John LBF digugat 1,8 miliar kasus keriguan, kerugian, dan penipuan. Nah, kliennya dia sudah terima 800 juta, tapi tidak sesuai perjanjian. Nah, ini yang ini yang lagi viral, kawan. Nah, ini saya juga bingung ini, karena apa? Apakah benar ia eh, seperti itu? Nah, kita lihat ya. Jadi ini jump LBF di Google, kawan. Oleh sebuah perusahaan atas pelanggaran hukum, ya, atau penipuan yang telah dilakukannya. Kuasa hukum penggugat PT Adidharma Eka Prana, yaitu Arif yang mengatakan bahwa kasus ini bermula sejak tahun 2022 mana kliennya dulu melakukan perjanjian ya, dan menyerahkan uang sebesar Rp 800 juta rupiah nah sebagai upah kepada John yang mengaku bisa menangasi, menangani kasus hukum ya namun usai John LBF diserahkan uang banyak itu hal yang tidak wajar dialami oleh kliennya. John LBF ternyata tak memiliki kompetensi hukum. Kasus ini dimulai dari tahun 2022 untuk jasa hukum. High Five ini sama sekali tidak memiliki kompetensi dalam bidang hukum. Mereka bukan lawyer bukan pengacara atau advokat. Undang-undangnya juga udah jelas. Kata Arif saat konferensi pers di kantornya. Di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Arif pun mengungkapkan setelah mendapat upah sebesar 800 juta itu High five tidak menjalankan pekerjaan yang diharapkan Kliennya dengan baik nah, ini terbukti dari laporan keuangan Audit dan pajak yang dilakukannya Parahnya lagi John LBP tersebut meminta uang tambahan Untuk menyewakan kantor jadi wajar aja kerjaan tidak beres untuk akuntansi laporan keuangan audit dan pajak di mereka udah terima pembayaran minta lagi uang sebesar 600 juta yang terakhir juga menyewakan kantor dan tidak pernah diserahkan tapi diberikan kepada pihak lain kita Arif untuk itu kita sebagai korban dan kita juga tahu kalau high five Bukan milik mereka Jadi pemiliknya adalah bernama Cindy Kurniawan Dan itu diklarifikasi Di, diklarifikasi di situs kementerian Jadi ada 5 bisnis Yang, LBF yang digugat 1,8 miliar Atas dugaan penipuan Nah ternyata mereka Menjalimi para pendirinya Terdahulu mereka merampas sahamnya dengan cara yang ilegal," kata Arif Edison, kuasa hukum penggugat PT Adidarma Eka Prana. Nah, bagaimana ini kawan? Ini Pak John ini pernah ketemu sama saya ya, dan saya lihat memang jiwa sosialnya sangat tinggi. Ya. Belum tahu kasus ini benar apa tidak. Ya, pasti akan ada klarifikasi dari Pak John LBP ya Pasti akan ada klarifikasi Nah untuk itu kepada saudara-saudaraku Kita tunggu saja seperti apa klarifikasi Pak John LBP. Yang jelas saya taunya Ya seri setiap mulia eh, di tiktoknya itu bahwa Banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial ya, Banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial untuk membantu banyak orang di tiktok ya. Dan tidak sedikit-sedikit. Ya jutaan-jutaan bahkan puluhan juta ya. Nah, dan memang banyak orang mempertanyakan seperti apa. Nah Kita tunggu saja kawan. Seperti apa permasalahan yang dihadapi oleh Pak John ini. Ya yang beberapa waktu lalu juga sudah pernah kena isu ya. diterpa isu terkait cuitan mantang karyawannya. Demikian kawan. Tetap semangat, mudah-mudahan masalahnya, pengajuan LBP bisa segera selesai. Baik, jangan pilihnya kawan.